Eh hey guys, uh, kita mau ke tempat lemon nih, mau jemput lemon Soalnya uh, denger-dengar dari anak-anak yang lain katanya sakit Udah 2 tiga minggu ini udah sempur sembuh Jadi let's go, kita ke tempatnya lemon, yuk Oke hey guys, sekarang kita dalam perjalanan nih, mau ke rumah sakit, mau ke dokter uh, buat ngecek keadaan Iksan Lemon. Soalnya dari udah 2 minggu ya, 2 minggu, tiga minggu ini dia ada uh, badannya nggak fit, terus dia bilang nggak uh, mau ke dokter, nggak mau ke dokter ya. Cuman kan beberapa hari ini ke depan kita akan ke Cirebon, jadi ya harus semuanya nyuruh fit. Jadi dari manajemen decide untuk paksa dia ke dokter. Nah, lihat nih. Kamu ke dokterin muka marah-marah dia ya tadi. A few moments later. Yang gimana Mon? Tadi di, apa aja yang dicek? Tadi dicek Gak tahu apa dicek Pokoknya <laughs> gitu Tapi sebelumnya lo ngerasain apa sih? Ngerasain Lemes Lemes terus ah, okay. Gantuk lalu Gitu lah Karena dokternya, dokternya bilang flu gitu Flu? Nah terus pantangan dari dokternya apa aja Mon? Gak boleh pantahan asam Pedas kering-kering. Terus apa lagi? Gak boleh aktivitas berat kan atau apa? itu enggak Gak boleh begadang kok. Oh jangan begadang ya. Pokoknya harus istirahat yang cukup. Oke. Okay. Gimana obat? Ini maksudnya gimana obat? Berapa lama pak kira-kira? Halo. Bisa sekitar 15 menit sampai 30 menit nih Banyak apa obatnya? Obatnya banyak banget Obat panas, obat hilang, obat baku, antibiotik, vitamin, untuk meredain terhadang oh, Ngomong-ngomong sih, Tuh, sekarang lu, begini dah Lo makan apa sih mon begitu mon? Aduh, kalau deh <laughs> Ini seri sekali, ini sehari dua kali, ini seri dua kali, ini seri dua kali, ini seri dua, dua kali. Nah, tapi kan kita tadi pagi belum belum makan obat. Jadi habis makan ini harus minum obat. istirahat siram terus. Eh, Bisa dulu deh. Ya Mon udah selesai makan sekarang Mon. Gimana Kenyang gak Mon? Hmm, gimana Mon? Udah baik kan Mon? Abis minum obat juga kan? Tidur Tidur mana abis ini mana, istirahat Oke okay, sekarang udah hmm, balik ke GH Udah sampai GH uh, Udah pada waktu juga Udah makan juga hmm, Sekarang tinggal selamanya istirahat Mana posi mana, channel kamu Dan saya punya Thank you yang udah nonton video ini jadi polis kabar, oke. Bye, lemones. <laughs>